Halo pencinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait penjelajah perseprenaza telah menemukan batuan Mars yang menajukan di kawasan zero di planet merah yang mungkin memiliki jejak terkait kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut... Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para ilmuwan percaya bahwa permukaan Mars pernah diisi dengan air. Dan bebatuan ini yang diakini telah diubah oleh air telah memberikan mereka keyakinan bahwa planet merah itu memang pernah menjadi dunia air. Sampel yang dikumpulkan telah diawetkan oleh robot dan bersiap-siap untuk perjalanan mereka kembali ke bumi. Situs pendaratan rover Perseverance dipilih oleh badan antariksa untuk berada di kawah j 0 untuk mendidiki endapan danau dan sungai kuno. Kawah selebar 28 mil atau 45 km ini terletak di tepi barat di Sibis, yang merupakan daratan datar yang terletak sedikit di utara ekuator Mars. Jaraknya sekitar 2300 mil atau 3700 km dari lokasi pendaratan Curiosity di Kawah Gale. Sebuah penelitian telah diterbitkan dalam jurnal Science Adventures dengan judul Actually, Altered It Knows Rock on the Floor of Jezero Creator Mars. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penemuan dua bentuk batuan beku yang berbeda yang mengejutkan para ahli, yang para ahli berharap menemukan batuan sedimen. Batuan ini memiliki sumklar dan kolok di rungkanya yang mungkin diciptakan oleh penguapan garam di dekat permukaan. Ungkap studi tersebut. Menurut Nazar, itu adalah kejutan bagi para ilmuwan pada musim semi 2021 ketika penjelajah Marsnya mulai memeriksa bebatuan di lantai Kawah Jezero. Dan sebuah postingan telah dibagikan oleh pemegang resmi Nazar Perseverance Rovers di Twitternya beserta gambar-gambar bebatuan. Nah, di sini para ilmuwan berharap mereka dapat menemukan titik terang terkait adanya air di planet Mars.